cek cek cek cek balik lagi bersama VOC spin hari ini kita akan review game sweet bonanza ya yes, seluruh hari ini kita akan mencoba mencari info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonanza hari ini kita juga akan berbagi bocoran slot gacor hari ini khususnya bocoran slot gacor bet bonus cari ini yo langsung kasih aja kita main di bet 2400 double langsung aktif kita langsung gas ke 30 quick. Oh, yang pertanyaan kita main di mana? Kita main di Retro Slot Bossku situ sloter gasor tersolid chargeru jagat dunia akhir Di sini wede berapa pun pasti dibayar luas bosku dan cuma di sini. Kita lagi ada event menarik buat kalian semuanya. Saudara apa itu? filmnya Event new member khusus slot bonus 500% slot. Jadi jika kalian depo 100.000 otomatis kalian akan dapat 150 ribu slur dan untuk cara klaimnya juga mudah kalian tinggal live chat aja ya slur yang penting udah depo dan memakai referensi yang ada di pin komentar, ya slur ya, intinya jangan, jangan ragu jangan memang mainnya cuma di red slot pastinya situs slot tergacor tersolid saat jaga dunia heran saya cukup kita dapat free ini kita coba lihat dan saksikan bersama apakah ada isi uh bonus bunuh si banyak cukup lumayan 4000 kali 11 ya 54.000 ya surya 99.000 yuk masih kita dapat 5 kali tambahan lagi Ayo Nuh semangka jadinya anjing enggak mau tuh baru kali-kali 10 ayo dong petain dulu lah petain dulu lah yuk Ayo dong anjing enggak mau pecah lagi Kak aduh yuk semangka Aduh kita mau lumayan padahal kalinya 20 ya cuy 24.000 lumayan lagi dong yuk semangka Aduh anggur Aduh cuma kali. Aduh, tuh lumayan 19.000 yuk sisa dua kali lagi nih Ayo, sekali lagi nih sekali lagi Aduh, pecah balon perkaliannya mana balon perkaliannya mana cowok nggak ada dikasih celas hmm, balon perkalian kasih dong anjing cuma tiga tapi lumayan yasur, ya surya nah 170.000 ya lumayan surya. dia oh, yang pertanyaan kita main di mana kita main di retroshot bosku situs slot tergacor tersolid santiano jaga dunia akhirat di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang lagi ada event menarik buat kalian semua seluruh apa event, event apa itu eventnya eventnya itu bonus new member 500% khusus slot saja ya sur jadi jika kalian seratus 100.000 otomatis saldo kalian jadi 150.000 dan untuk rulesnya juga mudah kalian tinggal daftar dengan referral kita nanti kalian depokan dulu 100.000 dan jika sudah depok kalian tinggal left chat aja untuk klaim bonus new member 500% nya ya seluruhnya. dan untuk bonus new membernya to nya 8 kali ya seluruh inget to nya 8 kali ya seluruh ya jadi yuk langsung gaskan aja ke retro slot untuk link gacornya saya sematkan di pin komen di pin komen kita juga tersedia link komunitas grup di sana kita selalu berbagi info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor sweet bonanza hari ini bocoran slot gacor hari ini bocoran slot hari ini bocoran slot gacor sweet bonanza hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor sweet bonanza hari ini sur karena cuma di sana kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonanza hari ini maka dari itu yuk dibantu ramai keramur tele biar kalian selalu tahu info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor oleh eh, Fit bonus hari ini kita naik bet di 4800 ya seluruh kita coba cari-cari free spin free spin manis di bet 4800 ya syukur-syukur kita dapat ledakan-ledakan mantap nih yuk kasih dong free spinnya. biru masih jadi ciri hijau kasih tidak mau wow. anggur masih pecah tuh. Yuk semangka pecahin semangka pecahin anjing nanggung semua ayo dong jelly jelly jelly jelly tidak mau aduh Masih kasih kasih dulu lah ayo ayo swiftbonanza kasih frisbee dulu dong kasih frisbee dulu dong masa nggak dikasih sih produk aduh belum dikasih belum belum dikasih juga yuk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 Bocoran slot gacor hari ini, bocoran slot hari ini, bocoran slot gacor sweet bonus hari ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor sweet bonus hari ini. Ya. Suro karena cuma di sini kita selalu berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonus hari ini. Maka dari itu you dibantu ramaikan grup kolom komentar biar saya lebih semangat lagi berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonus hari ini ya bosku. Aduh back to the game nih kita belum dapat Frisbee juga kita coba acak-acak lagi putarannya ya kita balik ke quick lagi coba di turbo belum dikasih juga semoga di quick dikasih dong Frisbee Frisbee mantapnya aduh duh duh saldo sudah mulai menipis nih Bos Duh, hati jadi lumayan langsung dapat Frisbee tuh semoga meledak-meledak mantap nih batman 1800 nih kasih-kasih lah kasih-kasih Aduh semangka semangka jadi kali dua doang Oh uh, ternyata ada 8-2 kali lumayan 2400 x 18 43.000 masih baru kali 10 lewat Aduh lumayan nih pesa lagi dong Pecahin lagi dong semangka boleh manggis boleh kok loading ngasih kasih dulu Joe hei hei anjing kok koneksinya gini cuk saya saya cek Wifi nya dulu ya tuh kayaknya nih Wifi nya nih kendala di Wifi nih kayaknya anjing lumayan kali 20 cuma pecah sekali 38.000 yuk lagi dong anjing balongnya banyak enggak ada yang pecah yuk Aduh lagi dong manggis pecah jeli biru pecah yuk perkaliannya lagi Buh. pisang boleh apel boleh anjing enggak mau apel semangka ya apel sama pisang nambah kurang satu tapi lumayan kita dikasih super bias lho. Aduh saldo udah 400an yuk. Kasih lagi dong pecahan-pecahan lagi. Kasih pecahan-pecahan lagi dong. Anjing 400.000 kah cuma 400.000 kah? Ah. lah ya. 26.000 yuk. Las-las. Hmm. Aduh. Nah, lumayan kita dikasih 500000 ribuan ya surya. Aduh duduk duduk kita coba cari-cari lagi lah ya kita ingin profit yang lebih dari ini nih kita ingin profit yang lebih dari ini nih kita cari-cari dulu cari-cari dulu yuk semangka pisang-pisang-pisang nah, pisangnya pecahin dulu cuy nah yuk apel Aduh tuh nggak mau aduh hmm nanggung semua ternyata hmm, nih scatter dong uh dapat lagi tuh di band 4800 nih Hey dong meledak meledak meledak mantap nih udah udah ada celengan 700.000 nih naikkan sejuta ajalah lumayan tolin eh aduh enggak ada yang pecah tuh so. lewat manggis-manggisnya pecahin manggis yang pecahin mantap yuk Aduh biru jeli biru nah tuh lumayan lah ya 7 81.000 awal yang bagus yuk lagi dong aduh hapunya udah banyak sayang petanya cuma sekali 21 barang berkaliannya tut hai dong hei jangan kau diam diam saja yuk mantap jeli biru pecahin. asum enggak tuh tuh tuh tuh hai duduk duduk anjing cuma 100 anjur 100.000 doang kita dikasih nih kita coba cari-cari lagi ya ini belum ada skater-skater isi daging nih judulnya nih. Padahal ini bed 4.800 loh tuh. Dua kali ada yang pertama sih dapat isi yang kedua ini lumayan song sih nggak nggak terlalu banget sih dapat seratusan. Udah coba cari yang ketiga ya, seluruh biasanya yang ketiga ini yang enak nih. Kita lihat dan saksikan bersama apakah benar feeling saya yang ketiga itu emang enak. Kalau enggak pun kita langsung gaskan WD kan saja nih Aduh. Aduh. Udah. Udah lah ya, seluruh kayaknya kita gaskan WD kan saja nih kayaknya emang lagi susah. Freshness isi dagingnya udah keluar kayaknya nih kayak yang keluar yang tadi itu udah kita kesanwedikan saja ya seluruh ingat kalau jika ingin bermain langsung kasean aja karet roster untuk link acornnya saya sematkan di pin komen saya Feo Josephin pamit undur diri bye bye